Oke, selamat datang, selamat malam di Pecelele Aminah 47, khas Sunda, asli orang Rengas Dengklok, Karawang. Ini beralamat di Dusun Kerajaan Timur, RT 07 RW 02, Desa Amansari, Kecamatan Tengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Tepatnya di samping percetakan aerobik dan di depan SMK Negeri Saturnas Tengkop. Oke. Okay. Di sini memfasilitasi lahan parkir yang luas, tempat makan yang nyaman, bisa santai-santai. Dan di belakang ada kamar mandi sama musolanya juga, guys. Lahan parkirnya lihat tuh sangat luas. Oh, meja makannya juga tertata rapi. Ini mah tampak dari depannya. Oke, dari depan di sini. Jalan dari depan. Ke jalan dari arah Tanjung Pura. Kalau ke sini. Nah, ini arah Mas Deku guys. Di sini ada Pertamina alias kombenzin cek orang Sunda Teama Oke untuk teman-teman sahabat yang ada di Rengas Dengklok jangan lupa mampir ke pecel lele Aminah 57 khas Sunda oh khas Sunda pecel lelenya orang Sunda kamu ngaku orang sunda pasti mampir